Ikan paus merupakan hewan laut dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Paus seringkali dijuluki hewan penyanyi yang mempesona karena memiliki lagu dengan melodi yang berbeda-beda. Ketika sedang berkomunikasi satu sama lain, paus seolah mempertunjukkan sebuah orkestra yang dapat terdengar sejauh 30 hingga 185 km. Komunikasi ini juga yang menarik perhatian paus betina ketika ingin kawin. Melihat ukuran tubuhnya, Mungkin banyak yang mengira bahwa ikan paus dapat memakan dan menelan manusia. Apakah tubuh ikan paus yang sangat besar memungkinkan mereka untuk menelan apa saja? Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Paus biru adalah yang terbesar dari semua paus. Mereka dapat mencapai panjang hampir 30 meter dan berat lebih dari 136 ton. Tubuh paus biru sangat besar sehingga dapat menampung beberapa ratus orang. Namun terlepas dari ukurannya yang sangat besar, hewan laut ini biasanya tidak memiliki gigi yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya. Sepupu mereka, paus sperma, menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar. Seekor paus sperma dewasa besar dapat tumbuh sekitar 1,60 meter dan beratnya lebih dari 100 kg. Selain giginya yang tajam, mereka juga memiliki nafsu makan yang besar. Paus sperma mengonsumsi hampir 3 persen makanan dari berat tubuhnya setiap hari. Melihat ukuran tubuh paus yang sangat besar, memasukkan manusia ke dalam mulut paus sepertinya bukan hal yang mustahil. Penting untuk diketahui bahwa paus umumnya tidak bisa memakan manusia dan sangat kecil kemungkinannya paus atau hewan air raksasa lainnya akan tertarik untuk melahap manusia. Kebanyakan paus tidak memiliki jenis gigi yang dapat menembus daging dan tulang. Bukan hanya paus, setiap hewan air membutuhkan gigi yang kuat dan khusus untuk memangsa mamalia besar seperti manusia. Mamalia laut ini amat menyukai krill. Krill sendiri adalah hewan kecil yang mirip seperti udang. Dalam sehari paus ini dapat mengonsumsi sekitar 40 juta atau sekitar 4 kril setiap harinya. Seorang penyelam menjadi pemberitaan utama ketika ia selamat setelah ditelan oleh paus bungkuk di lepas pantai Cape Cod, Massachusetts. Penyelam tersebut berjuang di dalam mulut paus selama sekitar 30 detik sebelum muncul ke permukaan setelah paus tersebut memuntahkannya. Meskipun seekor paus bungkuk Dapat dengan mudah memasukkan manusia ke dalam mulutnya yang berukuran sekitar 3 meter, secara ilmiah tidak mungkin bagi Paus untuk menelan manusia yang ada di dalam mulutnya. Tenggorokan Paus Bungkuk kira-kira berukuran seukuran kepalan tangan manusia dan hanya bisa memegang hingga diameter sekitar 38 cm. Penyelam itu kemungkinan hanya masuk ke dalam mulut Paus dan bukannya ditelan. Setelah Paus menyadari kesalahannya, ia segera memuntahkannya. Mungkin ini pengalaman traumatis bukan hanya bagi penyelam tersebut, tapi juga bagi paus yang umumnya hanya memakan ikan. Ini bukan pertama kalinya manusia, konon berada di mulut ikan paus. Meski demikian, secara ilmiah tidak mungkin bagi semua spesies paus, kecuali paus sperma untuk menelan sesuatu yang sebesar manusia.